Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis studio.org Sekarang saya akan mengajak Anda untuk memahami Baron dan Child Induk dan Anak Jika saya mempunyai semacam ini, oke, okay, saya akan menghapus beberapa. Oke, okay, saya menggunakan 6 saja Dan, jika Anda perhatikan ini, div adalah induk dari P semua yang berada di sini adalah anak dari div oke, okay? dan kita bisa menentukan ini dengan tanda semacam ini oke, okay, saya hapus dan saya bisa memberikan div lalu tanda lebih besar sama dengan A, lebih besar, tanda lebih besar dan di sini P oke okay saya memberikan uh, color red oke, okay, saya simpan semua lalu saya menuju ke web browser oke, okay. semua P yang mempunyai induk div, semua anak dalam div itu akan dirubah oke, okay, saya saya menuju ke template lagi dan di sini ini adalah induk anak induk dan di sini adalah bukan induk lagi tapi kalau kita mungkin mbah nenek oke okay, seperti itu dan jika saya ganti umpamanya div dengan body saya simpan lalu saya reload apa yang terjadi saya tidak mempunyai perintah karena apa? Saya menyatakan bahwa bodi adalah uh, anak P. Dan ini salah. Maka tidak akan dilakukan. Tapi, jika saya memberikan ini. Copy. base Saya simpan. Dan saya reload. Maka, saya sekarang mempunyai anak dari bodi. Karena saya sudah memberikan body anak. Sangat gampang di script untuk memberikan anak. <laughs> Oke, okay, seperti itu. Dan saya hapus di sini. Lalu, saya juga bisa memberikan... Oke, okay, mungkin semacam ini. Oke, okay, saya reload dulu. Saya mempunyai ip Dan saya menuju ke script. Dan saya menuju ke style. Dan di sini saya mungkin memberikan... P, dan di sini mungkin plus oke jika saya memberikan seperti ini apa yang terjadi saya akan mempunyai uh, paragraf oke di sini paragraf setelah dari paragraf 1 akan diberikan merah oke jika saya memberikan p plus p berarti saya memberikan perintah di setelah P pertama oke seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami dan jika saya memberikan semacam ini, copy paste, dan saya memberikan ID K saya copy paste paste Base dan base dan base. Oke, okay, saya simpan. Dan di sini saya juga bisa memerintahkan semacam ini. Copy, paste, dan saya memberikan P, lalu P, ID, uh, ID, K. Dan di sini mungkin blue. Saya simpan. Saya dulu nah maaf saya keliru di sini yang k adalah di pertama oke semua paragraf di paragraf idk setelah ini paragrafnya akan diganti biru jika saya simpan dan saya reload di kalimat satu saya masih mempunyai merah karena efek dari ini oke dan di sini saya mempunyai uh, biru. Jika saya memberikan semacam ini. P ID K dan mungkin color gray saya simpan maka yang nomor satu akan grey oke okay, seperti itu grey dan setelah grey akan biru yang atas masih akan tetap sama dan saya bisa merubahnya seperti ini saya juga bisa memberikan tanda semacam ini oke okay, di paling pojok kiri atas kita mempunyai tanda semacam ini apa artinya ini? ini hampir sama dengan plus dan jika saya simpan, lalu saya reload, hasilnya akan sama. Tapi jika saya memberikan di sini, di tengah-tengah mungkin uh, div dan testing, jika saya memberikan seperti ini, apa yang terjadi? Saya akan mempunyai testing, dan di sini akan ada merah untuk diempat. Dan oke, okay, saya memberikan testing juga di sini. Oke, okay. saya masih mempunyai testing dan merah tapi jika saya ganti dengan plus lagi umpamanya yang kedua saya memberikan plus saya simpan dan saya reload oke saya masih mempunyai sama dan setelah ini hitam saya mempunyai merah tapi di bawah saya mempunyai konsep yang sama jika plus maka yang pertama akan berwarna grey, jika pakai plus. Oke, seperti itu. Pertama grey, lalu selanjutnya diikuti biru. Pertama grey, dan selanjutnya biru. Oke, mudah-mudahan Anda memahami ini, dan kita akan bertemu di materi CSS, HTML, dan JavaScript. Di lain waktu dan kesempatan. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.